Setiap detik, setiap waktu Engkau selalu menghampiri benakku Pisu merujuk di dalam kalbu Kau yang kucinta cinta, kini tiada berita Terbenam aksara merajut ciuman. Berkeping seketika hati tak Berbunga Air mata Bercucuran Tiada guna Sertian tilu merobek Luka melepuh seluruh Jiwa dan raga, Sesah dada Mengembung duka Hanya Air mata yang selalu Setia telah mengalir di pelipis mata Dalam kalbu bisu merujuk duka Duka yang telah menyayat jiwa Sepenggal kisah yang tak indah Setiap waktu Engkau selalu menghampiri di merujuk di dalam kalbu. kau yang mencinta Ini ada berita terbenam pasar- rasa meraju Sumpah berkeping seketika Hati tak berbunga air mata Ada saja ada hanya air mata yang selalu setia, setia, setia. detik setiap waktu Engkau selalu menghampiri benakku Bisu merujuk di dalam kalbu Kau yang ku cinta ini ada berita Terbenam asaram rajut subhan Berkuting hati kita berbunga. Air mata bercucuran tiada guna. Setiap dulu meroda luka, melepuh seluruh jiwa dan raga. Susah saja merebut hanya air mata yang selalu. Setia, serpihan kilu baru berluka seluruh jiwa dan liraga, terbaik, raga sesat saja mengembung hanya air hati, mata yang selalu setia bela mengabli filis filis mata dalam kalbu. Semuanya cukup luka, luka yang telah menyayat jiwa sebagai kisah cinta yang tak indah. Cinta yang tak indah